udah pada pakai ini kan Hai halo hari ini kita mau motretan Tidak buah Tadi poinnya Lu pantatnya tunggu ini gua pakein alis yang sedia Nanti lu pakein mata ini Subscribe Subscribe <laughs> Subscribe katanya guys Gini Maafin yang editnya lama Udah berbulan bulan-betul bulan Putri Dia makeup sendiri, lihat tuh Mukanya kayak squishy gitu ya guys ya <laughs> Lucu dia, dia, keren banget. Semangat guys. Oh baru dateng. Bener-bener ya. Hmm. lagi. Kami Eva. Kami Eva. Kami Eva yang dari kemarin ribet. Iya, aku kena, -kena aja, kan. Terus, katanya dia kayak gitu dalam hati gue Tunggu, tadi itu keren ya Bikin, Zai Senyum-senyum Merem Iya, gue pertama kali banget Kak Pertama kali banget sendiri senyum. Mau kemana? Mau kemana? Di tempat itu, studionya Dadah! Hi, dadah! Oh Iko, oh, Iko, katanya Dadah! Dadah sama Iko Dadah! Hai! Selamat pagi! Cantik-cantik, mau pada kemana? ke mana? Assalamualaikum Assalamualaikum. Mau kemana guys? Mau ke Imaji Mahalan Kita baru pasukan berempat dulu duluan. Yang lainnya belakangan. Oh, so, Hai <laughs> guys. Hey, Kita udah sampai. sampai. Ini nih. Terus itu aja. Kita baru di studionya. Tapi, Ini betul. <laughs> Ya, kita sudah nyampe di studio Tapi yang lainnya masih di Ruko Semangat ya, guys Ini baju-bajunya, koper juga Siap untuk hari ini ah. ini pada ngapain nih? Nunggu ini udah cantik-cantik, Kutri Jawa Hai Hai Food Hai Li Ya li gila lah Hai Depoy Hai Ini udah pada Ini diusir dari KUA Iya gara-gara kebanyakan Ini pengantin kabur, nih pagi-pagi, ya ampun makat ini doang nih bener resepsi ya <tik> ikut gini Nah, mbak, ya. dulu. Tahan dulu, mbak. Mbaknya bisa Oke. Nah, kepalanya ke depan ya. Dia. Dia. lihat siapa dan namanya? Oh Agak jelas, ngeblur Ini baju-bajunya Dian Halo Wah pak. Sibuk pemotretan Mama Mama lagi ngerecokin fotografer, Itu lagi syuting bajunya. Mi Wah, wow, kawetik, kawetik. Gimana? Oke? Okay? Oke okay, enggak? Jangan disorot dong. Ini udah mau, ini masih sesi pertama. Kamu udah foto belum? Belum. Belum ya. Sesi pertama. Baju kedua baju apa? baju warna pink oke okay. okay. <laughs> kamu abis ini abis ini si pipit ya jadi pink pink next Next, next thank you Tuh. halo kamu pakai baju keduanya baju apa baju muka baju muka muka ya lu berdua lihat <laughs> Tapi oh, no. Sophie mau kemana? Oh iya yeah. Ini yang ganti baju Nih, dedek Epi <laughs> Nah ini udah baju, masuk baju kedua ya? Tadi baju pertamanya warna? Hitam Hitam Hitam sendiri Menyekar. Udah akan udah lagi pakai. Oh, itu Idian udah mulai ganti baju. Aku off dulu ya. Mau nah. gantian enggak? Enggak nah, iya. iya. usah pakai Kalau enggak betapa Lagi ganti. Yang ini lagi berdebat. Mama-mama <laughs> dan anak-anak. Dan yang dipakai kerudungnya pasrah. Di <laughs> Muka yang tadi di... Tanpa berontak Harus begitu jadi pengantin <laughs> Ini sekarang yang lagi foto Katia Ini tuh masih antri yang belum mukanya ke sini sedikit chat iya mau, mau benerin dulu pakai yang moka dulu ya, ya, ya udah pakai karet. dulu lah pakai dulu dulu <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <ada efesinya> <tuk> <tuk> sekarang kita kita cap Iya. Si, <inaudible> <coughs> yeah. ini pada nih. padalah pada makan, udahannya nasi bungkus <inaudible> dan tidur. Ini main mobile legend. Biar kayak ini ya, ya. Generasi Dilan uhuh. Ini pengantin Malaysia lagi ngapain guys lagi dong ya lihat kunci jawaban dong ya masih on make masih on loh. iya, iya. gimana sekarang udah kelar Oh, enak, banget. Nah, enak, banget. Ah, enak banget Gimana, gimana, gimana? capek oh, Tapi masih pada on ya Gimana ya, yang terakhir? Hari ini? Capek, Alhamdulillah udah selesai Semua tiga foto keluarga bareng Gimana hari ini? Gina! Gimana foto-foto hari ini? <gay> dia doang punya ada pasangannya dia. hai kamu sih. Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! Ayo! pasti... Ayo! Ayo! Ayo! <laughs> Oke okay, ya, cakep kayak gitu. Jangan di hidung, nah gitu. Jangan, pokoknya jangan ngalingin muka aja. Nah segini boleh. Oke. Okay. Uh yang nggak kalah cantik dong di belakang panggung. Uh. Ini pekerja keras. <laughs> oh dia bener kalau ada dia. Lihat dong, geng ping, geng ping <ral> <lakon Metallica> Ini fansnya Apa? <erek testament Undorcake> Good. dari jam 3 pagi sampai jam 3 sore Akhirnya selesai juga Setelah bertempur dari jam 3 pagi sampai jam 3 sore Oh marah marah Iya takut dianggat lagi, takut dianggat lagi So